Baiklah para sahabat Les Lory, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Ayah Kejora Di laman akun Instagram, Ayah Kejora Kecura, ya kita simak. Mengunggah foto momen kebersamanya dengan Lesti Lovers, ini menghadiri acara pernikahan. Dari salah satu sahabat Lasty Lovers, persahabatnya, ya, Masya Allah. Semoga Lesti Lovers tetap kompak, tetap solid. Amin. Dan kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Selamat menempuh hidup baru, Sylvia. Semoga sama wa amin. Alhamdulillah, banyak hal positifnya di keluarga Lesti Lovers Indonesia. Selain memperbanyak saudara atau sahabat, ada juga yang mendapat jodoh, hehehe, pokoknya komplit, sehat selalu untuk kalian semua. Masya Allah banget persahabat ya, kita patut bangga tentunya melihat kekompakan dan kesulitan dari Lasty Lovers Indonesia. Yang begitu kuat, mudah-mudahan tentunya semakin banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita berikutnya para sahabat perhatikan juga sebuah ugan spesial yang kita dapatkan ini vitamin bahagia terisian, Bunda Lesti membawa BBL untuk kontrol aduh, bertemu dengan Dr. Mel ya. ini sih kebahagiaan sekali vitamin yang sangat luar biasa dan terutama BBL, ini adalah penyemangat kita semuanya, semoga tetap semangat dan harus selalu support Bunda Lesti dan Papa Bila. Momen ini pun dari post kembali oleh akun Lesti Bilar Tim Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Ayang Kasepku Masya Allah banget ya Kasep banget memang BBL Semakin hari semakin menggemaskan kok. Komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Zahin663 mengatakan ini mah ayangnya sejuta umat Terutama aku Makin sayang banget sama mereka Tanpa tapi Wow luar biasa banget bersahabat ya Leslaw Lovers menunjukkan Bahwa semakin sayang banget Sama idola kesayangan Tanpa tapi bersahabat ya Kita patut bersyukur Alhamdulillah menjadi bagian les lovers yang terus semangat mensupport apapun itu buat idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat keunggahan spesial dari Bunda Lesi kejora Masya Allah si cantik si anak baik wanita hebat wanita kuat dan wanita menginspirasi sekali Bunda Lesi kejora Semoga Bunda Lesi juga selalu diberikan kebahagiaan dan selalu menjadi orang baik tentunya. Dan berikutnya, kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti dulu. Persoalnya, yang perhatikan outfit yang dipakai ketika Bunda Lesti bertemu Dokter Mel membawa BBL. Ini merek Zara di bandrol seharga Rp 499.900. Ini untuk atasan baju bersahabat untuk celana. Ini dibalas seharga 799.900 rupiah, Masya Allah. Semoga berkah, barokah untuk idola kesayangan dan selalu lancar rezekinya. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan, dan cidukan vitamin terbaru di seri hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.